Yes, yes, kita barusan sudah masuk paket saya saya pesan di online ini untuk alat cuci motor dan mobil ini ya guys Dari indopam nah ini saya belinya murah guys 180 ribuan ya saya beli terlihat ini sudah murah dan bagus ini guys panjang kabel selangnya ini panjang selangnya kurang lebih 3 meter guys Nah, kita coba untuk memasangnya kita tes review guys unboxing jebaket baru masuk ini nah ini mesinnya Mesin pompa ini guys oke okay, kita colok dulu ke listrik mesinnya ini guys nah yang ini selang ke airnya kita pasang di bagian bawahnya oke okay, kita colok dulu Ini bisa di setting, ya guys. Ini dari mana puning ini. ini. Nah, ini bisa kecil, nah, bisa kenceng airnya, guys. Mantap, guys! Kalau mau ngebesar, biar hemat air, Menter ke arah kiri ya, nah. Ini, guys, ini hemat air. Ini, guys, gini nggak boros air. Nah, kita lihat ini, guys. Mantap, guys! Bersih, guys! Sekali semprot, langsung mengkilat. Ini, guys, mobil, guys.